Ketika Anda sudah tidak menemukan pilihan lain selain daripada sabar, Anda harus bersyukur. Alhamdulillah, pertolongan Allah itu nyata. Dan ketika engkau sudah tidak berharap kepada manusia, engkau sudah tidak menemukan titik temu dalam setiap permasalahanmu, ingat, Allah bisa menyelesaikan masalahmu. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Ketika engkau sudah meminta kepada Allah bersungguh-sungguh, ingat. Yang bisa merubah takdir daripada kehidupanmu adalah doamu serta usahamu. Berusahalah pasrah, penuh dengan keikhlasan. Terima dengan rito segala sesuatu yang Allah berikan, meskipun perih ataupun pahit. Karena kadang Allah memberikan kesakitan untuk sebuah kebahagiaan.